Hai Womers, setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2019 hingga tahun 2021, kini Wombastis hadir kembali untuk kamu di tahun 2022. Wombastis adalah program undian berhadiah khusus untuk konsumen yang melakukan pembelian produk-produk home Finance selama periode program. Berbeda dari tahun, tahun sebelumnya, kali ini Wombastis 2022 hadir dalam dua periode dengan hadiah semakin beragam. Jadi kesempatan menang kamu akan semakin besar. setelah ya, periode pertama akan dilaksanakan dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Hadiah untuk periode pertama adalah 25 TV LED 42 inch, 25 keping logam mulia masing-masing seberat 5 gram, 5 sepeda motor yang mahamil, dan 5 sepeda motor Honda Beat. Syarat dan ketentuan untuk mengikuti program Wombastis 2022 dapat dilihat di sini. Ayo, tunggu apa lagi? Segera ajukan pembiayaan di Wong Finance sekarang juga. Dan jadilah salah satu pemenang Wombastis 2022 periode pertama.